Setelah berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. ke kota rakyat desa berpakaian baru serba indah setahun sekali ke kota naik bis kerek hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore akibatnya Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Mina Aidin, Kholqaizi, Mohon maaf lahir dan batin.